Abah kata ada sekarang ni, mahu kamu balik. Apa dalam fikiran kamu orangnya? Bangkat! Artem! Allah aku... Abah dah balik, Abah. Abah balik, Abah minta maaf, Abah. Ya Allah, ya boleh kalah isyari, ya Allah. Ampun aku, ya Allah. Kan aku buat jiwanya menderita, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys ya Gimana puasanya teman-teman sekalian Sekarang sudah masuk ke 10 hari terakhir ya Insya Allah tanggal 22 katanya di Malaysia Merayakan ya Hari Raya Idul Fitri Seperti itu Mungkin kita Nggak tahu ya, antara 21 satu atau dua-dua wallahualam, dan semoga bersama lah, guys. Ya, antara hadiraya di Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia, karena kalau berbeda itu sangat-sangat tidak enak sekali, guys. Masak istilahnya yang satu dua gitu kan, yang dua dua puluh gitu kan, kayak gimana ya, kayak sesu sesuatu yang kayak nggak kompak aja gitu. Tapi ya kembali lagi, karena itu mempunyai standar dan juga istilahnya dalih masing-masing ya jadi mempunyai perhitungan tersendiri ya guys antara yang satu dengan yang lainnya seperti itu ada yang benar ada yang salah tapi paling aman adalah mengikuti pemerintah seperti itu guys ya. Oke okay, dan di 10 hari terakhir ini jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas daripada siksa api neraka dan juga siksa kubur ya guys ya. Jangan lupa juga untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan memper banyak ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kalau kita ada biasa ya kan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita berharap di luar bulan suci Ramadan kita juga bisa mengekalkan, mengistikomahkan apa yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan itu bisa dikatakan juga riau latihan kita. Jadi, kalau kita istilahnya di bulan Ramadan bisa tahajud, otomatis di luar bulan Ramadan kita. Juga bisa tahajud, apabila istilahnya di bulan Ramadan kita boleh sholat duha setiap hari, maka di luar bulan Ramadan kita juga bisa melakukan sholat duha terus-menerus seperti itu, ya guys. Ya, karena kenapa? Karena insya Allah kalau istilahnya di bulan puasa ini kita giat dan kita berlatih maka insyaallah di luar bulan puasa itu lebih mudah ya kan. Nah, yang ketika kita puasa saja, yang ketika kita lapar menahan dahaga seperti itu dan lapar itu saja kita mampu, apalagi ketika kita bisa makan pagi hari sarapan dengan tenaga yang kuat, maka kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, kali ini kita akan bereaksi sebuah video film pendek guys ya. Di sini ada film pendek Namanya adalah Armandah Bale Oke okay. Ini dari Kuala Kangsar TV guys Jom kita tengok videonya Saya sudah penasaran Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya Kuala Kangsar TV ya Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Oh ini pilot namanya guys ya Kayaknya pilot ini Oh ada Azam juga kemarin yang buat ini guys logat Kuala Kangsar eh. oke okay. weh seronoknya guys dengan lagu seperti ini pemandangan di Kuala Kangsar ini ya guys ya oke okay. dengan motor yang klasik banget iyo oh la tak jumpa miko oh. dah balik ke apa boh baik baik alhamdulillah eh, apa beronjak teman berkonten. Ah. Ah. teman kan youtuber terateh Kuala ni ah miko tak followlah tu jejak pusaka jejak pusaka teman buat pasal sejarah ah okay. mistik mitos oh hey. dia kau benih Tak usahlah kita berde'oh kau ya Tengah-tengah hari rembang ni bulan posa Mana ada benda-benda mistik iblis mana ada Shhh. Hentikan berde'oh orang Lepas teman suntin, teman ngejah sikit video tu Ada lah ha. Mereka nak tengok lagi kurapat lagi bajang Mereka pergi tengah bendang tu hmm. Kan nak kita jumpa lah Ya? Yeah. Oh, takut panggil Udah lah, teman nak berkarya dulu Sekarang kita jumpa ya. No, mom, no, no Harap jadi diubah Monotage sebelum Lantara apa dalam Monotage Tak apalah jumpa pulang kan? uh, Yelah kali lima Kali uh, lepas terawih Kita mahu ambil ke rumah ya? ah. Okey Oh, itu dudukannya Ha, ha, ha Ha, ha, Makan dia. Kau ong oh, tak bosu kamu? Bila meka sampah. Harulah lagi. Lama penuh ni tak balik dah. Ya Allah tepung ayam kat bibion Ay, tu nampak. Ish. tak bosu tu eh? Ai. Ah, oh, oh apa sa? Mau Marah kalau kau tak perasa. Apa tu? Ini bukan ayam. Pedak sejuk. Pedak sejuk apa nama kala kopi tu? Kamu tahu apa? Kenapa tu orang jangka menang nama kaya-kaya ni? Eh, apa? Awak nyambung dengan ikan puyuh. Oh, ikan mat. Apa? Semalam dapat 300 egor ikan puyuh. Tahu-tahu mana? Besar tempat elan tu. Eh, bagaimana? Cik! cakap bersuara naik kuih tu memang pelampur sampai 300 dah lah kena nak balik lah bukah ni bang eh, ni lah si Han ni lagu benuh udah lah lima tahun tak balik hmm. oi hai, ni kena ikan sebilet awak dia ni saya nak kino nak want to be oi Eh, hey, apa lagi Ada dia kodi kena motor ni, yuk. Lampau jenuh dah modifatnya. Aja buntu mikir orang dah. Haa, aku cadangkan lepas pada hari ni, kita modifat motor kita ni, biar jadi mesra alam. Boleh berjalan oh, tak, ayo? Ya? Terobang di awan tinggi ni, no. Boleh menyeronut Mas masuk utah banat. Bukit buku pun, dia redah ni. Macam? Kau bersetuju? Haa, yang ini teman setuju. Kalau kita gitu, buat ni blok kamu, biar teman lawahkan. Jadi kalau diperhatikan ya guys ya Untuk bahasanya ini memang berbeda sekali ya Agak kurang faham juga saya ya. Tapi untungnya di sini dikasih subtitle Ataupun bisa dikatakan arti di bawahnya Sehingga kita faham Sari Saho tadi kamu campur ketuk dengan gam cak senapang apa? Ini mutu bajang Kalau beripak kamu labun kan tadi Bukan mutu lah tuh. Itu namanya kakung Kamu kamu, kamu, kamu, horns, horns tu horns udah balik tu kamu. Horn, oh itu Han Arman. Horn, horn apa? Mencopo kamu, copo kehalu. Aduh, hai, hai, hai, ah, hai. Ada lagi kutu-kutu berahok kampung eh. Berahok. Aduh, hai kutu berahok kampung ni. Come <laughs> nak terjadi ya. Ha? ha? Dulu sebelum aku jadi pilot sampai aku jadi pilot, come dengan motor. <laughs> kau bercabu terempah ni. <laughs> Tengok. Ngelok ah. Dia masih ruyuk, kau uyuk be gomone. Hey mo, sejak raja ya, toilet ni nyombong benar. Kamu jangan cakap, Raffi Tuhan Camer duduk di kampung ni berhoja Cara rezeki Hale. Camer hidup dengan corak tentu pasir Undar-undar, kami ikut Aklok pun Camer jaga, takde pulak nak benda-benda yang tak baik dah Ini minat Camer Hmm, kurang-kurangnya satu senang Camer, Camer tu kami eh Camer Jom Camer dah pusing dengan motor cabut tempah ni Tidak, <tong> dia pilot seila. So, that... Oh kenapa? Benar tu. Mika ni boleh-boleh kuasa dia, dia mengulut bukan menjelabah ya. Huh, oh, macam rocker. Tilu, pedih. Tamung <tid> <tid> pun. Inilah aku lah aku nak kabo. Ya. Kat dia orang tu jadilah aku pakulah. Kan? Ha, berjaya. <tid> Pai lah. Ha? Sekarang aku dah makan bel payu. Ha, kau mana-mana belakang? Hahaha Belakang tu paya? Mika dia dalam paya ke apa? Bukan paya, ngancuk. Yang dia ada karboreter belakang paya. Agak tolong tak sudah kamu ni pun. Tolok. Bawa macam ni blok belakang paya, Mika. Biar teman. Kodi yang sampai berabang. Bapa konjang ni ambil aku punya blok belakang paya? Mudah lah. Aku nak balik lah. Nak jumpa apa dengan adik. Aboh Wee komo diu Aboh diu Hah? Lantok dia lah Blok tadi mana? Kau oh, ni biar aku rendang air eh, panah Bagi kembang Kamu ingat Maggi je apa? Rendam terus kembang Hmm Haji ke tengah Oh sikit lagi nak sampai umur lama menur. Ya, Apakah apakah abahnya meninggal? Kau boleh kampung ni <tuh> Allahai Assalamualaikum Assalamualaikum <tuh> man apa sihat nak sama tu apa Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 yang berbunyi begini A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim La tahsa Inna Allah Amma'ala Yang bermaksud Ketahuilah kamu, wahai Arman Janganlah kamu melampaui Bersedih Sesungguhnya, Allah Ta'ala bersama Dengan kamu Ingat pesan saya ini, Arman Saya pulang dulu ya Saya tahu Kamu anak yang baik Kamu anak yang taat. Saya cukup-cukup mengenali kamu, Arman. Cuma, itulah. Dalam setiap kehidupan insan ni, kita ada kelalaian kita. Assalamualaikum. Jo, so, siapa hilang? Siapa tadi? antoklah. Cuma? Agak ngeri. Latuk, latuk. Eh, try main tengok. Apa akan berbunyi? Oh, kepalik. Kepalik. <laughs> Jari yang tak digongkan tengok. Oh, nak main awak pun nak main. Kopi ni, Oh, ke, ke, ke. Ini latuk-latuk ni. <laughs> Aduh, viral banget sih gitu, ini, latuk-latuk tu. Assalamualaikum. Abah. Abah. Ada ke orang so, ya boh? Apa? Ah, ini penyudahnya kena terhebat lah aku. Malah aku main bini, aku bini! Tak hebat, buang. Embus. Um, <laughs> Amor main lato-lato. Jangan kata-kata, no. dah. <laughs> Han Ahmad BKF Al-Hongzo. Tuh balik, ada aku ya, bimbo. Apa-apa,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 Oh man, what I should do? Uh, Alah, Aboh Man pun balik kejap je, pasal nak raya dengan Aboh, dengan Ade je Nanti, nanti Man bawa balik orang rumah ada Aboh hidup, nak ke sana? Oh, jangan apa nak ke sana? Takkan, kau nak mencari sana? Costa Rica tu, segala jenis awet ada Haa, ah, ah, Man, man. Ah. Ya Allah, dia ya, dah kegemur tu Man Mac jau sudah enam belas kali amoh mimpi mimpi kawin dengan negara Rusia. Oh mandi doa negara Zaire tu hidung elu aje nelayannya. Oh dah tu elu ninn je nampaknya pipi punya aku dikenangkan. Mau kalau mata tu ya anak mata tu Berkala-kala. ungu. Huah aku dikenangkan. Kalau Abah kawin dengan Emmy ya kasihannya. Iy Maa mustahak tak keluar rumah Hambut basah je, Mai Imaa Imaa Imaa Imaa Imaa Imaa Imaa Imaa Bolehkan, apa Imaa Kamu esok kalau senang-senang Kamu buat Alah, abah Mak dalam bilik ayuh tu jacuzzi Bukan apa Nak stand by lah orang kamu Imaa Parah nak jacuzzi Teruk menos rakahnya, abah Abah ni Tapi sana ada Jantan ada Jandis ada Siapa pendeknya? Jantan campur gadis. Yeah <laughs> ya itu tak dak, itu kabola. Jantina aku lompa. <laughs> yeah itu tak dak lah. Benda ah. maunya. Apa kecirek semua ni? Ya. <laughs> <laughs> Yo kawin gantung ayam. Ya ya ya ya. ya, ya. Yang kayak apa jantina lompa? Berbeza berbeza. Ini cakap apa? Abah eh Hei, Adil. Hai. Kamu ni kenapa orang tergelok-gelok? Uh, eh, tak apa. <tune> Nih. Oi. Oi, kamu. Kamu apa masalah law kamu? Oi. Ah? Hey. Aku ulur tangan. Kamu tak sambut. Kamu biadab ke apa ni, ya? Ah? Apa mu cakap? Apa masalah kamu? Aku biadak. Kalau kamu biadak, kamu tak fikir ke apa? Sebulan kamu tak balik. Kamu balik kamu gelak sorang-sorang. Aku belajar, aku berhenti kerja, jaga abah. Ade kamu fikir semua tu? Ade kamu fikir ke? Aku dah baliklah. Aku pergi kerja, kami aku saja kena tinggalkan. Kamu jangan nak acau baka sangat. Ha? Huh? Jangan biadab ke kan? Aku sepak muka kamu Ya yeah, aku biadab Memang aku kurang hajar Memang aku biadab Aku tak guna otak aku Kamu jangan bagi aku naik darah Kamu jangan bagi aku naik darah Ya yeah, Memang aku biadab Memang aku yang jahat Aku tak guna otak Ha? Kamu tahu tak aku jaga Abah sakit? Kamu tak fikir ke perasaan hati aku Kamu tak fikir ke bang? Ha? Oh kamu balik sekarang ni Kamu nak tunjuk ke Abang lah Yang kamu berjaya Ah, Kamu dah jadi pilot sekarang ni! Macam tu! Macam tu! Hey, aku belum habis lagi lah dengan kamu! Woi! Kamu nak ke mana? Haa, okey! Oh, okay. Wuh! Tegang, tegang! Kamu hey, nak ke mana? mana? Hei! Aku belum habis lagi lah dengan kamu! Abahnya ada! Gaga. Dia bilang tadi kan adiknya itu ketawa seorang diri. Berarti itu bukan abahnya dong. Hantu itu. Hei, kamu nak bawa aku ke mana? Kau pekak kat mana? Kamu kata kamu nak tengok abah akan ikut je lah. Jangan cakap banyak. Aku tahu tapi kat mana? apa ni? Sejak kamu tak ada bang. Abah selalu sakit. Aku ni belajar. Aku berhenti belajar aku jaga abah. Bila kami telefon kamu kamu selalu je mengelak. Mengelak bercakap lama dengan kami. Sampai satu tahap aku rasa aku, aku dah tak nak telefon kamu dah. Skor apa dah tak ada. Abah dah tak. Ries sekarang ni mau kamu balik. Abah dah la fikiran kamu bangang. Pangkat. Arde. Alhamdulillah, abah Abang, arba dah Abah Abang. Abang dah balik, Abang minta maaf, Abang. Ya Allah, ya Tuhan aku. Mulia kalah isteri, ya Allah. Ampun aku, ya Allah. Kerana aku buat jiwa dia menderita, ya Allah. Dia, dia, aku maafkan Abang, Dina. Aku maafkan Abang. Sungguh jauh <laughs> di kau pergi berpisaduh sedih guys tuksela Dia dan Tapi jangan nangis lah. Masa nangis terus jangan lupa ya kan. <tuk> <tuk> <Jalan. tuk> <tuk> balik, balik dulu ya, eh, Ya, bahagia itu sayang banget sama Arman itu, ya. Arman, walaupun hari bahagia bakal menjelma tanpa insan kesayang di sisi kamu, tetapi kamu perlu harus tetap bersyukur dan radoa atas kunyak yang ilahi terhadap kamu, Arman. Kamu perlu ingat Arman bahwasanya sekarang ni dosa-dosa kamu terhadap Abah kamu tanpa terhenti mungkin jalan baru dalam hidup kamu untuk menjadi insan yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa, mendoakan Abah kamu ya Arman ajar dia hidup bahagia hilang lagi enggak tapi jangan Oh sudah selesai ya Alright guys udah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Set ending ternyata ini filmnya ya Dari Kuala Kangsar TV ini guys Film Pendek Raya 2023 ya. Aduh memang sangat-sangat gimana ya kadang kita itu terlalu sibuk mengurus dunia gitu sehingga lupa dengan bagaimana keluarga kita bagaimana istilahnya ibu bapak kita ya kan apalagi di kampung macam tuh yang mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia ketika ditelepon itu juga kita nggak ngangkat ketika ditelepon juga kita sibuk dan lain sebagainya dan kita akan menyesal apabila kita mendapati orang tua kita itu telah tiada Penyesalan pasti datang di akhir ya guys ya Maka daripada itu Jangan sampai istilahnya kita itu menyiia-nyiakan waktu yang ada ya kan Allahu Akbar Karena urusan-urusan dunia yang mungkin fana Tapi kebahagiaan itu kekal selamanya guys ya Kenapa saya bilang kebahagiaan itu kekal selamanya Meskipun kita istilahnya kehilangan orang yang kita sayang, tapi ada bekas kebahagiaan itu sendiri yang kita kenang. Ya, kenangan bahagia itu yang akan membuat kita itu senantiasa bahagia, guys ya. Jadi, apa ya? Ketika kita dengan keluarga kita, usahakan kita membangun memori ataupun kenangan yang bahagia. Sehingga apa? Ketika keluarga kita tidak ada, kita pun merasakan kebahagiaan itu Masih ada di dalam hati kita, di dalam kenangan kita Seperti itu guys ya Jangan sampai istilahnya kita menulis ataupun membuat sebuah kenangan yang tidak baik Sehingga ketika tidak ada, hanya penyesalan yang kita dapati loh Allah akbar. Oke okay guys, buat teman-teman semua yang orang tuanya masih ada ya rawatlah, ya sayangi mereka, hormati mereka dan juga bisa dikatakan ya layanilah mereka seperti itu karena mereka itu adalah surga bagi kita. Kalau kita melayani kedua orang tua kita maka insya Allah rida Allah Subhanahu Wa Taala akan kita dapat dan insya Allah surga adalah tempat kita. Akan tapi kalau keluarga kita Dah tidak ada, maka senantiasa salah kita berdoa kepada Allah mengirimkan fatihah, mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala-pahala yang boleh dikirimkan kepada kedua orang tua kita itu. Kita selaku anak, apapun yang kita kerjakan.